Oke okay, Pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara menyembunyikan tulisan compiling shader di emulator cemu gitu jadi mungkin kalau kalian misalnya lagi main tiba-tiba ada tulisan compiling shader dan ya kalian keganggu gitu dengan tulisan itu kalian bisa sembunyiin dan sebenarnya untuk caranya gampang banget tinggal kalian cukup klik option saja gitu ya dan tinggal kalian ke general settings dan tinggal kalian uh, ke yang overlay gitu ya tab overlay dan di sini akan ada tulisan untuk notification pasin aja untuk yang saya ada compiler nya kalian uncheck gitu setelah ancek nanti tulisannya nggak akan ada lagi dan ya kalian nggak akan keganggu gitu. Nah sebenarnya alternatif lainnya kalian juga bisa mungkin download shadernya gitu ya. Semua kalian download dan tinggal kalian uh, simpan di gamenya gitu. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan uh, bikin untuk caranya gitu. Cuma untuk video kali ini saya cuman pengen uh, nunjukin untuk yang shader compiler ini tulisannya biar nggak kelihatan gitu ya. Biar nggak keganggu aja sih. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan text-watching. Bye-bye.